untuk my youtube channel, this is Sajal speaking here and you watch me again, yay kita berapa lama udah buat video? setengah tahun <laughs> Terakhir sejak sebelum corona lah <laughs> Jadi hari ini kita bakal unboxing apa Mamski? Snack zaman now Jadi ini aku kemarin beli harganya itu 60 ribu, ribu Mamski Sebal makna makna <tuh> <tuh> Isinya tuh cuman proper. Nah, jadi kita langsung buka BBM skit Kita sama-sama menyaksikan apa hadiah yang di dalam ini. He? yuk dulu langsung langsung jangan diintip. Kosong. Nah. No. Yeay, dapat 2000. ribu. Dapat apa, cuy? Thank Oh, dah no, 2000 lagi. 2000 lagi, coy. Mamski dapat ini. Ada hadiah. Ada lagi. 2000 lagi. Ya Allah, Mamski belum ada yang besar. Hmm, tag hadiah. <laughs> ada Mamski. Ya, 2000 lagi. Ya, Mamski 2000 lagi. Wah, 2000, 2000 lagi, 2000 lagi. Tapi sidanya belum ada yang kosong, Mamski. Ya, 2000 lagi. 2000 lagi. Ya Allah, Mamski 2000 galo nah. Halo, dadah-dadah-dadah-dadah. Yeay! <laughs> 2000 lagi Mamski. Ya Allah. Wah! <laughs> <laughs> 2000 lagi, 2000 lagi. <tuk> Enak tapi kerupuknya. Mm -hmm. Standar sih. Cuma kalau 6000 mahalannya. <laughs> ya Allah, semoga dapat masuk. <small> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Mamski tekejot <laughs> 5 ribu 5 ribu nah, cuy. Nah ada ribu nah. Aneh, gini, nah. Oh nah. Oh, lima, oh dua ribu Mamski hmm. ribu abu dua ini dua, dua ribu eh Kok ditutupin 2 ribu Mamski Abu-abu dia Sip Ye, dapat dua ribu lagi. 200. Nah cuy dua ribu dua ribu dua ribu deh. Hai ya ya dua ribu. dapat dua ribu lagi. Allah alhamdulillah mamski Nah cuy kita buka lagi ya. Nah kita tengok ya. Nah ada dua ribu lagi. Oh dua ribu lagi. Dua ribu lagi. Oh sambil unboxing sambil makan. <laughs> enggak oh. Aduh, aduh. No, kali, <tuk> kali, dua. Dua ribu. Maaf sih, beruntung kan terus kamu. Dua ribu. Ada, ada, ada. Mas Tarto, Mas Tarjo Dua ribu. Tak mujur, tak mujur, tak mujur, mujur. Duk Dari mana? Bila Yang jual buian kalau kasih mas. Ngapo? Kan jackpot Semenin. itu tuh ya dari ber lagi nah cuy cuy kita dapat emas ini cuy no. ya, mamski aku selalu 2000 ribu <laughs> tangan aku nih tangan 2000 ribu <laughs> salah, salah, salah. ya mamski baca doa dulu, mamski jadilah segera <laughs> amin Semoga kades Tadadadeng, pelan-pelan! Nah, no! Inilah duitnya duluan, betul. Hmm, 2, <laughs> ya. Allah, mamski, sekali. ribu gala kita dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 5 7, 11, 18, 18, 3, 6, 7, 8, 18, 36, selus dikurang di kurang 46. 90-an mate. Eh 80-an ya. Eh. 84.000 dibagi 20. 4.200 harganya sih kok. Pajalan. <laughs> Jadi dari 20 ciki tadi yang kita beli seharga 130.000 Mamski, kita mendapatkan uang sebanyak ini. Kita cak-cakin Mamski, Untuk, apa namanya tuh? Untuk thumbnail Mamski, ke sini Mamski. Nah, nah, kamu cek nih, Cak. Kita terkejut, Cak. Itu, tengah dikit. Nah, ya, kamu nyinggung, aku, eh, kita tak cek nih. Dia, <gasps> nah, oke, <okay>. satu, dua, <gasps> menurut Mamski, bakso cikinya, Cak. Mana, Mamski? Uh, gurih, mm -hmm. susu renyah. Uh -huh. uh, menurut perasaan aku, dikasih keju, mungkin, tapi atau garam, atau keju, rasanya gurih kayak gitu tapi renyah, renyah. tidak dalam pemek enggak ya. terbuka hmm. tadi tidak agak asin tapi kalau kalau hmm? tapi kekurangannya dari minyaknya banyak minyak ya untuk ukuran ciki eh ya, minyaknya banyak nihan jadi buat kalian yang pengen diet eh ya, atau kalian pengen ngurangi minyak sebaiknya kalian sebisa mungkin ngelap dulu pakai tisu atau pakai kapas atau pakai apa nih soalnya minyaknya nambah lumbuk karena kan Deni basically dari kerupuk jadi digoreng gitu nah. Oke okay, coy, mungkin segitu bye video kita hari ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-like, comment, dan di-share ke teman-teman kalian. Kalau kalian senang dengan video ini jangan lupa di like. Tapi kalau kalian kurang senang dengan video ini jangan lupa di dislike. Jadi biar kita tahu Mamski kalau misalnya mereka senangnya konten apa. itu. Acelia in here dan? Mamski. Mamski lagi makan. <laughs> Untuk nggak tersendek, tapi Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat kata aku, jangan buyan. Dadah! Cuy, cuy, aku tadi lupa. Memang hadiahnya ndak begitu memuaskan, tapi lihat nih, kerupuknya jadi segelok lebih nih. Lumayan kita ndak goreng, ndak masak, toto ada barangnya mateng di depan kita, oke? Dadah!